sobat bisa tonton juga videonya ini kerangka kolongnya seperti ini sobat jadi triplek itu atau multipek ini yang saya pakai ukuran 18 mm ukurannya 244 cm kali 122 cm rangkanya tinggal menyesuaikan di tengah jadi per 61 cm itu adalah as itu kuncinya per 61 cm adalah as jadi kalau 61 kali 2 otomatis jadi 122 cm <tuh> yang 244 dibagi 2 juga jadi 122 cm dibagi lagi tengahnya 60 cm jadi kuncinya di 61 cm itu sobatku ini tangganya tangganya juga sangat kokoh dan bisa di eh, knockdown bisa dilepas lepas juga supaya memudahkan penyimpanannya jadi sudah terjawab keraguan saya bagaimana kuatnya Panggung ini.